Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Diawali dengan kekiutan dan kemesraan dari Leslar ya Biar makin semangat puasanya Mudah-mudahan tentunya selalu bahagia untuk kita semuanya para Kita lihat nih kekiutan, kemesraan, keromantisan, idola kesayangan kita Memang selalu membuat baper warga Konoha Masya Allah kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar di antaranya dari akun Mamdon Alans. Masya Allah, kok kayak ikut ngerasakan kehangatan keluarga kecil mereka. Batin ikut long lihat mereka sebahagia itu. Doa yang sering dan selalu dikuatkan, mereka panjang jodohnya dunia akhirat dan langgeng selamanya. Amin, Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Bahagia memang ketika melihat idola begitu bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian juga persahabat berikutnya, ini ada Cidukan saat Buda Lesti lagi latihan muatai semalam persahabat ya. ini keren banget, multi talenta sekali, bikin kagum kita semuanya. Buda Lesti ini pun persahabat ya, tentunya latihan muatai ini juga tentunya... Ada manfaatnya juga nih persahabat ya untuk melatih pernafasan. Karena benar-benar si juga ini akan tampil di acaranya Ivan Gunawan, persahabat ya, di Jumat depan. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan di antaranya dari akun Nurineide. Masya Allah ini bagus juga buat pernafasan. Soalnya Datuk Siti Nurhaliza juga lakuin muatai untuk... Jaga stamina saat lagi nyanyi Itu persahabat ya Ada juga tanggapan dari Jumi Ani-Ani 6 Memang kalau mau konser Bukan hanya persiapan suara Fisik juga harus kuat Karena akan menyanyikan banyak lagu Semangat Bundanya Fatih Amin, Masya Allah banget persahabat Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat, bahagia Dan semoga Bunda Lesti Selalu memberikan kebahagiaan untuk untuk warga Konoha Kemudian juga persahabat selanjutnya Ini ada Cidukang saat Papa B main piano Kembali kita melihat Kemahirannya Seorang Rizky Bilar memainkan piano Kali ini persahabat ya Papa B Sudah pro banget nih main pianonya, makin keren sudah siap untuk mengiringi Bunda Lesti nyanyi, Masya Allah sehat selalu, dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu lancar, amin kemudian juga, bersahabat selanjutnya, kita simak nih untuk semua warga Konoha informasi penting juga yang belum tentunya voting Bunda Lesti di ajang SCTV Music Award 2023 yuk, kita dukung kita voting, gunakan HP. P kameramu, persahabat ya, atau aplikasi barcode vote sekarang juga linknya ada di Instagram SCTV. Jangan lupa voting tahap pertama, persahabat ya. Bisa pakai barcode atau link. Pilih juga persahabat, ya penyanyi dangdut paling ngetop karena tiga kategori nih ya, bunda lesti. Yang kedua itu video klip paling ngetop pilihanmu, dan yang ketiga lagu dangdut paling ngetop persahabat. Masya Allah, gaskin. Bismillah kita borong piala lagi. Mudah-mudahan Mudhlan semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik. Kemudian juga persambat selanjutnya di sini ada informasi juga mengenai lagu Insan Biasa. Selain tembus 10 juta viewers dalam 8 hari perilisan, lagu Insan Biasa menduduki peringkat 4 dari 100 video musik populer di YouTube. Lagu insan biasa menjadi video kedua Lesti setelah sekali seumur hidup Yang lebih dulu menjadi video musik terpopuler di Youtube Wow, Barakallah, Masya Allah, keren lagu insan biasa Lagu yang menjadi tentunya lagu kedua setelah lagu sekali seumur hidup Yang lebih dulu menjadi video musik terpopuler di Youtube ini suatu kebanggaan pastinya Untuk kita semuanya masya Allah. Berikutnya persahabat disimak juga nih Outfitnya Bunda Lesti saat latihan muatai Dimulai dari Tentunya sarung Persahabatnya sarung tinjunya Bunda Lesti nih. Ini harganya fantastis banget Mencapai satu juta 365.971 rupiah Dan untuk kerudung yang dipakai oleh Bunda Lesti merek Adidas, ini dibantul 512.726 rupiah dan kita lihat untuk carpet Adidas, persahabat ini harganya 999.000 rupiah berkah barokah untuk Bunda Lesti mudah-mudahan selalu lancar rezekinya, bismillah juga mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya, amin Kemudian bersama berikutnya kita lihat nih gak sabar banget ya Menyaksikan podcast Papa B dengan Tio Kuwisni dan Irwansyah Karena ini juga kejutan untuk keluarga kuno Karena ini adalah bincang-bincang guru BP dengan ketua kelas Aduh Masya Allah Pokoknya selalu mendoakan yang terbaik Selalu mendukung dan mensupport yang terbaik untuk Leslar Family Bismillah juga mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dari Leslar Family